Resolusi Jihad Karya Haidar Hafiz Indonesia Tercipta Sumpah pemuda Bertanah air Berbahasa Berbangsa Indonesia Indonesia 1945 Pagi itu Di pengangsaan timur Lahirlah bayi bernama Indonesia Dari rahim proklamasi Bukan dari cangkang pemberian Jepang Soekarno hatta mengazani Telinga seluruh anak negeri bayi baru lahir itu bernama Indonesia. Dengan proklamasi, dengan mencatatkan kemerdekaan Indonesia seminggu kemudian 24 Agustus 1945. Belanda merebut kembali bertopeng nikah masuk Surabaya mengabaikan Jakarta dan Soekarno Hatta sontak Romo biaya semaskari menyeru pada para santri panggung senjata menuju Surabaya Tahun 77 tahun silam Indonesia hampir hilang Indonesia hampir-hampir saja hilang itu Dirakit kembali para santri Kiai Hashim As'ari menyeru kepada para santri Resolusi jihad Para santri seantero negeri Samikna wahatokna Berduyun-duyun Memanggul senjata Mengamuk Tak rela negeri ini hilang Santri-santri Memenuhi Surabaya Mendatangi panggilan kiai hasil-hasil Dikenallah dengan are areh Baya menjadi persinggahan tak terkecuali Pondok Kanjeng Sunan Ampel menjadi pusat berkumpul para santri dari penjuru penjuru marhalang tak jauh dari Ampel di jembatan itu di atas jembatan itu meletuslah pertempuran hebat pemanti dimulainya pertempuran-pertempuran besar perang kota tak terelakkan santri berangsur-angsur masuk memenuhi Surabaya memasuki rumah-rumah penduduk yang kosong rumah-rumah yang penghuninya mengungsi keluar Surabaya Surabaya mencekam itulah isi otak siapa saja Surabaya ladang kematian itulah bayangan esok Surabaya Surabaya medan laga Surabaya merah darah putih tulang arek arek Surabaya Surabaya ladang kematian santri bergejolak resolusi Kiai Hasim memanggil para santri Santri beramuran dari pondok-pondok sejawa timur menuju Surabaya Bermilisi, bermilisi Disbuo, misbulwaton, hubulwaton, sabi Indonesia hampir hilang santri atas perintah Kyai Hasim Azhari ramai-ramai memenuhi Surabaya mengusir Belanda pertempuran meletup di mana-mana arek-arek Surabaya santri-santri mendatangi Surabaya mengamuk satu kata Merdeka atau mati. Malabi tewas di medan laga. Buktri santri mengamuk. mereka Pasuruan 22 Oktober 2021.